Tiba-tiba Rasulullah berkalam. Apa kata beliau Sesungguhnya aku Melihat kaum jin Lebih cepat responnya Jawapannya Ketika mendengarkan surat ar-Rahman daripada kalian Ra'itul jin Ra'itul jan Asra'u jawaban minkum lebih cepat menjawab daripada kalian. Kalian ketika Allah bertanya, "Fabi ayyala ya Robbi koma Diam diam aja kan? Diam eh? ni. Nah, malam ini kita turunkan satu riwayat, satu ilmu. Kalau ada imam baca surah Al Rahman, setiap ayat itu dibaca. Apa jawapan? tadi waktu salat isyak Syekh Ali membaca surat ar-rahman -Ar indahnya luar biasa Allah man al Qur'an dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang nantang Sadina Ibnu Mas'ud Syedina ibn Mas'ud ini mendengarkan semua lafaz Quran dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syedina Abdullah ibn Mas'ud ditantang oleh orang Makkah. Waktu itu Nabi masih di Makkah, belum Hijrah ke Madinah. Belum. Apa kata mereka? Adakah kamu yang berani baca Al-Quran di Masjidil Al Haram di hadapan para berhala? di hadapan al-asnam para berhala-berhala kata Abdullah bin Mas'ud ana aku berani maka berangkatlah dia ke Masjidil Haram sampai di sana dia membaca syahadu allahi la ilaha illallah syahadu muhammad rasulullah auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahman allama alquran orang-orang kafir yang sedang tawaf kepada berhala langsung berhenti melihat siapa yang berani menyebut al-Rahman khalaqal insan alamahul bayan maka semuanya berhenti dan mereka mendekati Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya salah satu mereka mulai menggebuki pukul. Tawabahu dia pukul Alhamdulillah Tadi Sheikh Ali baca Ar-Rahman Tidak ada yang memukul <laughs> Alhamdulillah Coba kalau hidup di zaman Rasulullah Saya yakin kita tidak kuat Tidak kuat Tapi di akhir zaman Ada ujian yang lebih berat Bertemu orang yang banyak dustanya Al-Qazzab Sayyidul kazzabin. Dajjal itu musuh lebih berat ternyata Ar-Rahman nama ini sudah dikenal oleh orang Arab orang Arab maka musyrik mereka tidak sembah Allah langsung mereka menyembah Allah melalui berhala-berhala dan mereka kolektor tahu kolektor hmm, pengumpul jami' jami'ul asna' <gul> kolektor berhala mending kolektor duit, ini kolektor berhala, mending kolektor ijazah dan sanad. ini kolektor berhala mulai dari syaitan bernama Latta Uzza, itu nama iblis semua yang menjelma jadi dewa ternyata ketika orang-orang musyrik -orang Mekah berangkat beli barang di Yaman saya lihat ada wajah-wajah keturunan Yaman sebagian ya Yaman Lamo apa Lama ya? Lama tu Lamo? Lama, lama lama ya. sampai di sana sudah ada tempat-tempat ibadah orang Yaman. Orang Yaman ternyata terbagi dua. Satu penyembah Isa, satu menyembah Robba Isa. Dan mereka menyebut Allah dengan Rahman atau Rahmanan. Jadi orang-orang Yaman menyebut Allah rah rahman usut punya usut mereka belajar agama ini dari misionaris dari Ethiopia raja Habashah seorang nasrani yang menyembah Allah mencintai Isa ketika disebut ar-rahman maka orang-orang Arab Yaman senang berarti nama tuhannya tapi orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy tidak senang. Ya? Maka dalam hadis dikatakan, masamnya at Quraisy tidaklah pernah Quraisy samiat mendengarkan surat ar rahman sampai Abdullah bin Masud membacakannya di di al-Masjid al-Haram.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 jawaban minkum lebih cepat menjawab daripada kalian kalian ketika Allah bertanya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban diam diam aja kan diam eh? nah malam ini kita turunkan satu riwayat satu ilmu kalau ada imam baca surah ar-rahman setiap ayat itu dibaca apa jawapannya? Ini diriwayatkan oleh Imamuna Abu Isa al tirmizi Imam Tirmizi, murid Imam Al-Bukhari, kawan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ketika aku membaca ayat ini, "Fabi ayyi ala'i Rabbikuma tukadziban?" Maka kaum jin menjawab. Apa jawabannya? Ya Rabb maka zabna bini amtika, kami tidak mendustakan nikmat engkau. Ya Rob, kami tidak mendustai nikmat-nikmat engkau. Kalau tidak bisa bahasa harapnya, cukup baca di hati. Ya Allah, kami tidak mendustakan nikmat engkau. Ya, nanti kalau Sheikh Ali datang lagi baca ar Rahman dalam hati baca. Ya Allah dalam hati bukan dilafaskan, tidak terlafas. Kecuali pakai bahasa Arab, mak azabna, nikmat, nikmatak boleh, ya jamaah boleh mufrad. Kami tidak akan mendustai, mendustakan nikmat nikmat Engkau. ar rahman ini nama Allah yang berarti Maha kasih sayang kepada semua makhluk. Apakah itu manusia? Apakah dia beriman ataupun kafir? Apakah dia hewan ataupun tumbuhan? Apakah dia kepulauan ataupun pulau-pulau, gunung-gunung? -pulau, semuanya dapat rahman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman kasih sayang Allah li jami'i untuk semua makhluknya maka siapa saja yang menyayangi semua makhluk dialah Abdurrahman. dialah Abdul tapi sayang sekali banyak orang sekarang beragama baru tahu satu dua ayat baru mengerti hadis sudah berani membenci guru sudah berani membenci syekh. Sunah berani membidahkan tuan-tuan sheikh yang mereka sudah bertahun-tahun mengabdikan melayani umat sungguh sayang sangat disayang kita pun kasihan dengan orang seperti itu kita tidak pernah benci jika antum menyaksikan saya mengkritisi satu kelompok saksikan saya tidak membenci mereka saya sayang kepada mereka kadang sayang itu bentuknya lembut Kadang kalau kita melihat anak kita salah, kalau kita sayang marahi dia. Tidak semua sayang itu dalam bentuk kelembutan. Rahman yang di situ ada kelembutan disebut dengan jamal. Apa jamal? Keindahan dalam kelembutan. Kalau Allah Ta'ala Rahman dengan ketegasannya kegagahannya disebut jalal rahmatuhu bihaibati rahmatnya dengan mengizharkan menampakkan hebatnya, kehebatannya kemurkaannya kerana dia sayang kepada kita maka kenalilah ar-Rahman siapa yang hatinya sudah terisi nama Rahman pasti dia sayang semua makhluk tapi hafiz Quran, bisa baca Quran, buncinya setakah mati kepada sesama orang Islam cuma karena beda faham maka di kolbumu belum ada rahman. Itulah yang dimaksud Rasulullah, layu jahwis. Imannya tidak tembus, imannya tidak tembus. Dia baca rahman, dia baca rahim, tapi dia tidak pernah menyayangi makhluk Allah. Malulah kepada Allah Allah memulai setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada satu surat pun kecuali ada Rahman dan Rahim Hatta surat Taubah Allah masih sisipkan di ujung dua ayat terakhir Wabilmu'minina ra'ufurrahim Bedanya Jika semua surat itu langsung Allah yang Rahman dan Rahim Sedangkan di Taubah Allah merahmati melalui kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil mu'minin yadi Saidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raufur rahim Inilah basmalah surat Taubah. Jadi ayat laqad jahakum adalah basmalahnya surat Taubah. Oleh karena itu guru kami dulu mengijazahkan jika engkau mau umur panjang dan tahu kapan wafatmu lazimkanlah baca laqad akum tujuh kali ba'da salat ya mau amalkan ya i'malu bih 7 مرات ba'da salat orang yang baca ayat ini tiada masalah sampai kepadanya kecuali masalah itu kecil karena rabbnya azim rabbul arjil, jangankan memikul masalahmu aras yang azim pun Allah pikul maka orang yang mengamalkan dua ayat ini Allah bahagiakan hari-harinya Allah murahkan segala urusannya Allah tidak ridha jika hambanya susah lalu lupa kepadanya ciri-ciri Allah cinta seorang hamba Allah berikan kepadanya kesenangan supaya dia tidak lupa karena kesusahan ciri-ciri Allah sayang kepada hamba Allah berikan kepadanya kesusahan karena khawatir sehamba lupa karena kesenangan maka jangan berburuk sangka kalau terjadi pandemi corona siapa tahu itu jalan Allah supaya kita ingat kepada Allah maka dunia ini berputar terus kadang nikmat kadang musibah kadang nikmat kadang musibah nikmat itu diberi supaya kita tidak bersuuzon kepada Allah tapi orang selalu diberi nikmat maka dia akan lupa diri kepada Allah ghaflah maka Allah karena sayang kepadanya dipindahkan rodanya ke bawah susahlah hidupnya sebentar dia ingat lagi kepada Allah begitulah terus mayuridullahu khairan yusib minhu hadis sahih bukhari hadisun sahih siapa yang Allah kehadati kebaikan baginya khairan itu lebih dari sekadar baik khairan yakni akhyaru ahsanu khairan itu yang lebih baik dari yang terbaik Khairan itu Sesuatu yang Allah pilihkan Bukan si hamba yang memilih Allah lah yang memilihkan Siapa yang Allah kehendaki Kebaikan yang lebih baik baginya Maka dia uji Yusuf minhu, Maka dia sapa dia Dan musibah ada dua Ada Bishar Ada bil Bilkhair Kif madai kulurbuna wa nablukum bisharri wal khairi Masya Allah kami uji kamu balak balak bahasa Arab artinya uji diombang ambing, diaduk-aduk perasaannya diaduk-aduk lawannya bukan musuh yang di luar sana, lawannya dirinya sendiri tersingguhkah dengan kawannya tersingguhkah dengan orang beda faham menangannya jika itu terjadi maka dia diuji diuji dengan khair juga dengan syar dengan kebaikan juga dengan kerbu bukan maka nikmat itu juga ujian sebagaimana musibah itu juga ujian pilih mana pak maunya yang enak-enak ya tak bisa saya mau tanya bapak ibu sayang anak gak? sayang anak mau gak anak tidak diuji? maunya gitu ya? maunya gitu oke besok pas uas ujian akhir semester nama anak kita tidak tercantum dalam daftar siswa yang diuji padahal bapak ibu sudah bayar mau? paham maksud saya? Kalau mau naik kelas, namanya harus tercantum sebagai orang yang diberi musibah. Bahkan kita cari-cari musibah itu ya. Sekolah itu kan musibah akal. <gifat> ya. Mana yang muda-muda? Betul, dek. Sekolah itu musibah akal. Nulis skripsi. <gifat> Meledak kepala. <gifat> Alhamdulillah, saya diizinkan Allah. Nulis tesis untuk majistir nulis disertasi untuk S3 hampir-hampir meledak -hampir juga justru saya daftar pak minta diuji waktu kami S3 zaman-zaman kami dulu S2 ujian satu buku itu tujuh kali waktu S3 sudah dikurangi jadi lima kali kalau nama tidak muncul di daftar ujian kita datang marah-marahi petugas eh nama saya kok nggak masuk? Kenapa manusia menuntut diuji untuk masalah akalnya? Karena dia tahu ujungnya dapat gelar doktor LCMA, Sarjana Alam Gaib SAG, SH Sarjana haul, Apalagi SM Sarjana mengaji Yasin, Apalagi ada sarjana lain, SR, Sarjana Rotip. Sarjana Manakib, lengkap, sudah Ini kampung, ini kota, kota sambas, benar Apa arti sambas? Tak tahu? Saya juga tidak tahu Dulu waktu saya kecil saya dengar Guru-guru saya cerita Guru-guru kami nulis buku Di sambas sana, dulu ada ulama muncul Namanya Ahmad Khatib, sambas bin Abdul Ghaffar saya bermimpilah, bermimpi maksudnya berangan-angan. Coba kalau nanti sudah dewasa, saya berkunjung ke kampung Sambas. Itu dulu umur 13 tahun, sekarang umur saya 35 tahun. Mau 36, Alhamdulillah Allah wujudkan. Alhamdulillah tadi siang, kita ziarah kepada ayahanda anda, Sheikh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Abdul Ghaffar Qadasallahu Sirrah Kami di pulau Jawa Di pulau Sumatera Itu punya tarekat Namanya Qadiriyah Wan Naqshbandiyah Itu asalnya yang bawa orang sini Syekh Ahmad Khatib Sambas Masih ada orang Sambas beramal begitu? Benar Wajahnya kurang bercahaya Itu Insyaallah masih bercahaya. Kadang-kadang ulama itu seperti mercusuar kata orang. Terang di jauh sana tapi di bawahnya tidak terang. Maka saya pun berniat pulang kampung tahun ini ke kampung saya minimal Ramadan. Ingin membersamai ayahanda dan mengisi surau walaupun cuma 10 hari. Beriktikaf bersuluk di surau mengamalkan zikir-zikir yang dulu kita amalkan, yang diijazahkan masyaih-masyaih semoga di sini nanti ada lagi ya amin ya Rabbah alamin Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi ke Makkah sampai di Makkah diremehkan banyak orang maklum, muka-muka Melayu hidung mancung ke belakang ya kayak kita-kita ini kan mancung ke belakang, kalau ini mancung ke samping ya Akhirnya, beliau ini karena wajahnya muda, orang Melayu jenggotnya sedikit. Ini, coba lihat jenggotnya. Padahal saya lebih tua 4 tahun daripada dia. So, 4 senawat. Lebih tua saya daripada Syekh Ali. Tapi jenggotnya, Masya Allah Alaikum. <laughs> Dulu Syekh Ahmad Khatib Sambas jenggotnya seperti saya bahkan kurang umur 19 tahun jenggot belum ada paling seperti tusuk sate. Ya kayak antum ini hah ne ne ne hege kini. Padahal umur sudah 91 ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas belum jadi syekh. Tidak diterima talaqqi oleh masyayikh Arab. Terdengarlah kisah itu oleh ulama Patani. Ulama Melayu dari Thailand pada tadi. Namanya Syekh Daud Fatani, murid dari Syekh Muhammad Arshad Al-Manjari, murid dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, sekawan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka dipanggillah Syekh Ahmad Khatib, "Kau belajar di sini, saya gurumu." Maka diajarlah ilmu syariat, ilmu fikih ilmu usul fiqh, ilmu kiraat, semua diajar aqidah sifat 20, aqidah ash'aliyah maturidiyah mazhab syafi'i setelah matang dua ilmu ini Syekh Daud mengatakan, saya hantarkan engkau kepada guru yang cocok untukmu namanya Syekh Syamsuddin Al-Qadiri Al-Makki dihantarkan kepada Syekh Syamsuddin mursyid tariqah Al-Qadiriyah di Makkah ditaukinkalah zikir keras la ilaha illallah dengan itu usulah sampailah kesadaran, ma'rifat Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada Allah diijazahkanlah ia dan kita tidak mendapatkan sanat selain sanat Syekh Ahmad Khatib Sambas yang menyebutkan dari Syekh Shamsuddin berarti murni Syekh Shamsuddin yang bertahan ilmunya cuma Syekh Ahmad Khatib Sambas. Orang hmm. tapi orang Sambas meremehkan zikir ini. Ya. Saya dengar-dengar sudah mulai ada yang membid'ahkan. Dia lupa, kata dia di Mekah tidak ada orang zikir-zikir begitu. Allahu Akbar. Ya salam ya akhi dulu ilmu ini diambil dari Mekah NT datang ke Mekah zaman Nau zaman Nau Mekah dikuasai al-wahabiyah saudara kita, masih saudara kita jangan benci wahabiyah ini sangat keras mereka tidak bermazhab mereka anti mazhab dan menganggap sufi-sufi penyembah kubur musyrik khurafat Kebetulan ini mantan. Dia lebih lama mantannya daripada saya. <gitty> ya. Jadi dia tanya sama saya, ya. Kamu dulu kalau dengar sufi gimana? <sih> sufi musyrik semua gitu. Oh sama. <sih> yeah, tos dulu. Sama-sama <sih> mantan, ya. Yeah. Jadi kami itu kalau melihat ada orang dulu pergi ziarah-ziarah kubur, hmm. Ubaidul kubur penyembah kubur suzan ada enggak orang sambas sujud ke kubur tidak ada orang sambas ke kubur mendoakan ahli kubur bukan minta ke kubur ya betul kita tawassul tidak minta kepada wali kita tetap minta kepada Allah Allah kenapa sebut wali karena kita bersanad kepada wali Laula al-murabbi Rabbi. Kalau tidak ada guru mursyid perabbi, kita tidak kenal Rabb Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah. La yashkur, tidak bersyukur kepada Allah. Malam yasqurinnas, yang tidak berterima kasih kepada manusia dan dua golongan manusia yang paling berhak kita berterima kasih satu walibna orang tua kita jisim yang kedua ruhina guru kita orang tua doa ya Allah mudahkan rezeki anakku orang tua tapi kalau guru berdoa ya Allah mudahkan rezeki muridku mudahkan urusan dunianya selamatkan dia sampai akhirat lebih sayang guru atau orang tua guru guru tiap hari doakan murid supaya selamat dunia akhirat orang tua paling cuma mendoakan selamat di dunia maka beruntunglah orang tua yang mendoakan keselamatan anak dunia akhirat maka Bapak Ibu malam ini mulai kita ganti doa kita sebagai orang tua Doakan anak, Ya Allah, selamatkan anak-anakku, saudara-saudaraku, dunia dan akhirat ah, Mudah tu? Susah tak? Mukmin yang dicinta Allah, mukmin yang mendoakan saudaranya. Maka disebut dalam hadis Muslim, doa paling mustajab, doaul Muslim li aqih, doaul Mubin li aqih doa seorang mukmin kepada saudaranya. Dan yang paling banyak mendoakan saudaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa guru-guru mursyid diberkahi Allah karena dia sayang kepada makhluk, dia mendoakan semua makhluk. guru-guru itu susah hatinya kalau melihat muridnya susah tapi apalah daya dia pun hidup tidak begitu enak tidak begitu sempurna maka Bapak Ibu serahkan Allah mengingat sejarah yang sangat mahal ini mari bangkitkan kembali semangat ruhani yang dulu dihidupkan oleh Syekh Ahmad Khatib sembas, dulu beliau pulang ketemu Belanda balik sekarang tidak ketemu Belanda kan Ya yang malam zikrullah. Tanya sahabat saya ini. Di Indonesialah tempat paling bebas ngajar agama. Sahih. Indonesia baladna. Hadza bilad hurr. Sahih? So, Naam, lid-da'wah wa Di Mesir? Ndak.